Hai hai pasien OGD ketemu lagi nih kali ini aku akan bagikan resep rahasia kopi gula aren ala cafe kekinian. ternyata resepnya itu mudah loh kamu juga pasti bisa bikin sendiri di rumah yuk simak cara pembuatannya bahan yang pertama kita perlu susu full cream ini aku pakai bubuk full cream dari Beverly lalu ada gula aren kemudian espresso dan es batu tentunya Nah yang pertama, aku mau bikin susunya dulu Larutkan susu bubuk full cream 100 gram dengan air panas sedikit aja Kemudian aduk rata Lalu tambahkan air mineral 50 ml Terus diaduk lagi, jangan sampai ada yang menggumpal ya Nah di video ini aku bikin agak banyak soalnya untuk beberapa cup untuk yang selanjutnya siapkan cup boleh pakai gelas juga kok ini aku pakai cup 16 oz ya nah untuk cara yang pertama tuangkan gula aren dulu sebanyak 25 ml ini aku bikin untuk dua cup Lalu diputar-putar tuh cupnya agar gula arennya menempel di dinding-dinding cup oh, ya, biar cantik gitu hasilnya. Kemudian masukkan es batu sesukupnya saja. Aku pakai segini aja udah cukup ya. cup yang satunya juga sama ya setelah itu masukkan susu full creamnya 100 ml ya jangan lupa di cup yang satunya juga nah yang terakhir tambahkan deh espressonya 30 ml biar lebih mantap gimana mudah banget kan bikinnya nggak perlu di kafe kafe buat nikmati susu gula aren kayak gini bikin aja di rumah lebih simple nanti resepnya aku tulis di deskripsi ya beserta link pembelian produk susu dari Beverix. Oke, okay, see you di resep berikutnya para pasien UGD unit Gawadaga. Tetap sehat, tetap minum yang nikmat-nikmat. Bye-bye.